Nabi A.S mengatakan, walau Selamatkan diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan setengah butir kurma. Dan jangan takut untuk bersodakoh. Untuk membuktikan keimanan kita. Allah berjanji akan menggantinya. Kita melihat kenapa masih banyak investasi-investasi bodong yang laris di masyarakat mereka ingin uangnya bertambah sedangkan Allah berjanji Anfiq alaik. engkau berinfaklah engkau bersordakolah Allah akan kasih ganti buat engkau dikasih ganti berapa kali lipat? satu kali lipat? sepuluh kali lipat? tujuh ratus kali lipat tapi kita kurang beriman kita kurang yakin بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Iya salat bukti keimanan, puasa bukti keimanan, tapi mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, yang kita bekerja berkeringat, sebagian orang merantau mengumpulkan harta, setelah itu dia sedekahkan. Tatkala kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa? Rumah yang kita bangun, perusahaan yang kita miliki? Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, 'Yatbaul maysalas yang ikut' menuju ke kuburan mengantarkan orang yang mati yang mungkin kita akan diantarkan nantinya itu tiga yang ikut ahluhu wa maluhu, wa yang akan ikut adalah keluarganya anaknya meneteskan air mata mungkin bapaknya masih hidup juga meneteskan air mata sedih dia mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan hartanya juga ikut mengantarkan mungkin mobilnya ikut ke sana orang-orang banyak mungkin ikut mengantarkan karena dia orang kaya karena dia orang terkenal ya mungkin jalanan jadi sempit karena banyaknya orang yang mengantarkan ke kuburan tapi adakah satu di antara mereka yang akan tinggal bersama kita juga? anak kita yang katanya cinta sama bapaknya apakah akan mendampingi kita di kuburan? lah selesai dia kuburkan kita dia injak-injak itu kuburan dia taruh batu nisan kemudian dia berdiri mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma sabithu bil qawli sabith terus setelah itu berapa lama anak kita akan ada di kuburan 5 menit satu jam 24 jam sepekan nada. mereka akan pulang meninggalkan kita harta kita juga akan pulang kecuali satu yang tetap bersama kita amal perbuatan kita dan tahukah jamaah ketika ajal datang menjemput apa yang diinginkan manusia dia ingin sholat dia ingin berangkat haji berangkat umrola dia ingin sodako, dia ingin bersodako. Allah Azza wa jalla mengatakan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى sebelum datang kematian kepada kalian ketika datang kematian dia berkata wahai ربku undur umurku sedikit Aku ingin sodako ya Allah. Karena dia merasa hasil jerih payahnya. Keringat dia. Tidak akan dia bawa. Dia akan tinggalkan semuanya. Kalau bicara sholat, dia mau sholat butuh waktu sholat. Harus berwudu, harus berpakaian, menghadap kiblat. Tapi sodako, Kita hanya butuh beberapa detik untuk bersodako. وَاَكُمْ مِنَا صَالِهِينَ Aku ingin jadi orang soleh. Tapi tidak mungkin. Jaman. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersodaqah. Kalau antum membaca kriteria orang-orang yang bertakwa, kriteria penghuni surga, kata Allah Azza wa Jal, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا وَالْبَرَّا mereka adalah orang-orang yang bersodakoh. Mereka orang-orang yang suka berinfak. Ketika susah dan ketika lapang. Jangan berpikir sodakoh itu untuk orang kaya. La. Nabi A.S. mengatakan itta kunnar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan setengah butir kurma.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 Oh